guys, welcome back to my youtube channel, balik lagi bersama gue di sini. tentunya masih bersama channel yang selalu berikan kalian tips dan trik, mongkannya buat swab gacor hari ini ke suatu gacoran itu, gacor hari ini, ini dan bocoran swab gacor hari ini waduh, kayaknya tutus kali ini lumayan gacor banget nih ya karena belum apa-apa udah langsung disambut sama skater gratisnya wah wow. Seperti biasa ya, sini ada yang spesial Loan di Israel Ini gue bakal menelan kalian ke salah satu situs yang katanya Tidak suara banget Jadi buat kalian Para memelukai kerja belasan Yang mungkin membutuhkan informasi Tentang situs-situs yang basar Kalian masuk ke dalam Untuk ikuti Kegiatan-kegiatan Atau video video terbaru Yang bakal gue buat Jadi jangan lupa untuk dibantu Like, comment, share, dan subscribe Dan jangan lupa juga Jangan lupa like, biar nanti kalian nggak ketinggalan video-video terbaru yang pasti modal 200 kali jadi jangan sampai kalian ketinggalan seperti yang kalian lihat ya, aku sedang bermain di salah satu uh, situsnya dan gue bermain di Gensho Volley Plus ya masih stay dengan Kak dan di sini gua benar-benar pakai modal yang sangat sangat receh enggak sangat-sangat sih sangat, ya. masih ada yang lebih receh lagi dan sekarang mau pakai ber 300 Eh salah, modal tuh. Dan karena memang sangat ini ya Jadi gue pakai udah 200 aja Itu udah lebih cukup. Nggak terlalu Receh dan Nggak terlalu tinggi juga Jadi di tengah-tengah ya. lagi Dan baru di awal permainan Gue di akan dikasih sama sekitar operatifnya Nah disini kita bakal lihat Tambahan skor berapa Atau tambahan modal berapa Yang bakal 25 yang bisa buat tambahin konverter uh, skin gua tapi lama ini 360 oke okay. sesuai ya wajib wah gokil cincin gue konek biru wah goku 3.300 kali 260 langsung nandong gua kasih kita gue kira bakalan dapet scatter doang loh, ternyata double skill ya kali 250 ponnya juga aduk ini udah di dari gacor ya ini udah lebih dari gacor juga soalnya mantep banget nih kalau kalian coba juga di rumah ya jadi kayaknya kalian aduh gak perlu ragu-ragu lagi sama situs yang gua bawakan oke inilah situs permen 138 yang lagi gua mainkan guys dan ternyata sungguh bagus banget dari 30 ribu ya udah nggak kelihatan ya. Sekarang udah naik jadi 1 juta 20 ribu. udah jadi buntutan loh. Aduh, oke okay. kita lanjutkan permainannya. Dan ini gua masih uh, stay di bed yang sama yaitu 1200. Nanti baru kita naikin bednya ke lebih tinggi lagi, tapi nggak terlalu tinggi ya, karena gua nggak mau terlalu membuang-buang modal gua dan disini gue juga cuman pengen ngetes aja nih beneran gak gua udah ya mau ngomong maaf sih beneran gacor atau enggaknya silahkan mari buat kalian para momen-momen satu gue yang suka banget nyari informasi tentang situs gacor kayaknya kalian wajib banget cobain situs termen 138 ini ya siapa tahu kalian lebih beruntung dari gue hari ini guys ya kan siapa tahu juga kali 500 atau bahkan maksud yang kalian dapatkan juga karena gue denger-denger kayak belum banyak yang kena gitu di sini karena memang permessor 38 ini termasuk situs yang baru guys jadi belum banyak yang mungkin menang atau dan sebagainya mungkin ya gue nggak tahu detail berapa tapi yang pasti ini situs baru jadi belum banyak yang ikut main, oke? Okay? kita naikin ke 2400 tapi di sini gue spin tipis-tipis dulu ya coba cek untuk kecahannya seperti apa, ataukah bagus atau enggak, bisa diterahankan atau enggak Karena gue ngomong mau ya, ee, udah ngumpulin susah-susah sedikit banyaknya, tau-tau dirungkatin Ya kan, itu benar-benar, kalau gue bukan tipe yang penjudi ya Bukan tipe yang penjudi, kok mungkin tau penjudi gak tahu sih bedanya kayak apa Cuman memang gue mending sayang sama peremput gue atas pencapaian gue, mau buang -buang gue mau buang-buang jadi silahkan buat kalian yang mau kepo-kepo tentang situs permen 138 nya langsung aja digaskan ya kalian bisa langsung main ke google kalian ketik aja permen 138 dan kalian cari yang ada logo gajah makan permen gancor mamen atau kalian juga bisa nih, klik aja link yang ada di description box gua atau di kolom komentar paling atas yang nantinya bakal gue upload nyanyamnya bakal gua kasih juga di sana di kolom komentar juga ya jadi kalian nanti tinggal klik aja linknya oke okay? ini kayaknya bakal gue lanjutin spin-spin aja tapi kayaknya enak juga nih kalau kita coba testing-testing untuk by screen di bed yang lebih tinggi tapi nanti kayak coba ya nah kita nonaktifin dulu double tanknya nya coba manualin dulu sebentar kita masih testing testing nih untuk cuacanya seperti apa ya oke okay. kita coba by spin di dua ratus Oke, okay, dan bayis ini spesial buat kalian para momen-momen gue yang mungkin kepo ya Sama isi skater di 240 Jadi kini gue bayisin di 240 Silahkan banget kalian tonton dengan baik ya Semoga kalian beruntung juga nih kalau kalian mau cobain, oke? Okay? Silakan nikmati sisa permainannya guys Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton Jadi inilah situs rekomendasi dari gue hari ini ada permain 138 yang bisa kalian coba juga di rumah dan gua jamin ini udah aman dan bisa dipercaya dan ya, pastinya bukan video-video yang abal oke okay guys akhirnya gua bakal balik lagi dengan video-video selanjutnya lagi jadi jangan sampai kalian lewatkan dan terima kasih sampai jumpa di video gua selanjutnya guys bye, bye.